Bekas jalur berada di sebelah barat jalur aktif. Di sini tampak jembatan saluran irigasi. Nomor lama masih ada. Sebelah barat adalah jalur KA Sidoarjo-Tari. menuju selatan bekas jembatan kecil jadi akses warga bergeser sedikit jalur aktif tampak menjauh dari jalur non aktif. jika dilihat Mirip seperti sebelum melewati jembatan pada jalur ganda umumnya, terdapat empat bangunan. Yang pertama adalah saluran irigasi, masih tampak nomor lama. Kedua, sungai kecil konstruksi beton, masih tampak bekas pondasi. namun tidak tampak nomornya selanjutnya sungai lagi namun menggunakan rangka baja Terakhir saluran irigasi Masih ada nomor lama di kiri Dan kanan Jalur aktif tampak mendekat lagi jalur non aktif Tidak ada bekas jembatan Bekas jembatan kali ini juga menjadi akses warga pondasi tertimbun tanah jalur melewati sungai namun menggunakan konstruksi beton ada pondasi di tengahnya tak jauh dari sana jalur melewati sungai lagi fondasi jembatan tampak serong Ada jembatan sebelum stasiun Tanggulangin. Sementara penelusurannya sampai sini dulu. Sampai jumpa.